Apabila ada pengumuman di kantor gubernur Pengumuman itu harus diulang-ulang tiap kekal Pasti pengumuman itu sangat penting Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jum'at Berarti ayat yang penting Dan rasa-rasanya susah diterima maka Jangan kamu mati Berarti mati kau yang nanti Tuh ya, Berarti mati mau-mau Padahal mati, mau atau tidak, tiba-tiba Pasti mati Orang kaya mati. Orang miskin Raja-raja rakyat -raja, raja biasa Mati muda Mati Sebuah mati Berarti yang jadi masalah bukan mati Yang jadi masalah Inilah pelan putus rimut Bagaimana putus rimut Insya Allah kita tidak akan mati Rampok Insya Allah kita tidak akan maju dalam keadaan bersinar, yakni salomo kafir, telah dikafir, kafir oh, haram, baru saya makan buah mahar. Siapa mereka, termasuk di antaranya kalian, kalau ada tingkah dan terima uang Sorgo? Tetap berkorban seluruh begitu. Ya, woi, maka mereka ya, diselenggarakan ya. Yang lain lagi, nah, kalau loh loh di sini, nah, saudara, walaupun tadi loh kekuatan disaingkan, ini aku ragu, aku orang-orang yang beriman, masih nanti kalau kita secara sempurna, dan janganlah engkau diunggulkan karena setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan lama, musuh lama bukan polisi kok musuh rakyat bukan berita, musuh rita rakyat, musuh kita bersama adalah setan dimana mana setan itu nyata di negeri. Itu kata Allah. Dan ternyata ketika selama ini kita pun masih banyak setan berkeliaran. Setan yang bukan pocong bukan buka-buka, bukan dan bukan setan yang ada di tengah-tengah kita berguna import. Wassalamualaikum selama ibu bapak bertanding pasti mau tidak perhatikan ceram, yang perhatikan apa ibu? Simpan apa, simpan simpan, ibu ibu yang pernah bertanya. Masjid ini untuk saya, seingat saya, saya baru pernah saya ambil dua dolar. Seleginya jadi masjid. Doakan saya dalam waktu dekat, saya tidak cita-cita membangun masjid dan markas ulama di Makassar. Bukan pesantren, tapi markas indama. Artinya, Ustadz, alamat kompat Tuhan, tapi tidak tahu tidak tahu. Sini saya khusus tidak sudah Ustaz, bicara khusus Nanti dalam bulan, baru kita lepas Bagaimana dia itu itu yang saya Aksi di poin Maka, and share Allah Wapalilah, kita tahu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 Satu, Semua orang pasti punya masalah. Semua manusia di pasti punya masalah. Ada orang tidak ada masalah di sini. Saya kasih contoh: istri cantik, kok kira mau masalah? Istri cantik, nagoda. Bahwa aku ada masalah Dari kedua partai itu tidak Allah beruntung terdua Mista meyu Mista meyu Sakar perbaiki solatmu, Saya akan selesaikan masalah Itu yang taklah Ya. Yeah. Yeah. tidak mungkin Allah menserahkan diri kita orang berbasa solat. Saya Ya, nah ada yang ada di dalam koreng gue sebetul akhirnya meski, mewah, menggantar kaki seperti di sinyal barang nanti. Kekoran-kekoran dalam soal I don't know. Yang terjadi saksi Ya Allah, jangan masukkan dia terangkan Masukkan dia seolah-olah Saya saksinya, dia adalah terperjamanan Itulah sebabnya Dalam mengadarkan, ketika kalian Sama terperjamanan, dua kali tidak Dua kali tidak Supaya apa? Tahu banyak saksi Tidak, itulah sebabnya itu juga Nanti mengajurkan ketika Komunisi lain jalan berperti Dan itu adalah waktu bulan Setelah berbanyak saksi Jadi datang dari sana, bulan dari sini. Itu yang utama, yang sudah salah paham. Kebangsaan saudara yang selesai Kalau diri Dan salam di tidak ada Bola rumput, Saya pergi ke Sinapu, ada budis kri. Saya pergi orang Saya pergi ke Tengah -tengah timur, orang Saya pergi sama orang Saya pergi di sini, di saya, pergi di sini di saya masuk penjara, Berikutnya, yang keempat Kenapa orang masa ada di Kenapa? Karena adat-adat di -adat jaman tidak Adik, yang agama Apalagi dari Instagram Jangan kamu merasa kamu yang berlupa Karena yang lupa, Sampai jumpa di ada Maksudnya eh, pas air, dia. So, Saya apa kita sudah sudah biar dan apa yang tunggu Eh, adek, Ya mau pakai selanjutnya bisa. Kami akan karena Eh masyarakat jika masalah korang hari nah, ini semua ada ada, kemudian ketika kau berjamaah, jamaah ini orang paling banyak yang boleh, sebuah-sebuah kita pilihan tapi kita dulu bolehkah saya lakukan saya. dan kawan-kawan Kalau orang-orang saat ini ada yang rapat, satu rapat rapat, en mi palabra ¿no? Tidak Ada setiap istri, punya anak, kasih Semua itu masalah Tenci buat Allah selesaikan masalah Tenci, Allah sudah minta Dan untuk mengenai, minta kepada Allah Sudah minta, tidak dikasih apa Sudah saya Tidak dikasih, Ya Allah, Saya tidak terus dokter terang dengan ini, naik pesawat Dan pesawat itu, berbapas, berbapas, berbapas. Berpas, ini enaknya kalau kedua di kita orang kaya dia Coba kalau ini dua dari pilih pesawat Namun bapak saudara-saudara saya, -saudara Jika ada masalah Mari menurutkan sholat Dan menurutkan sholat dan Banyak yang ingin kita sampaikan Dan waktunya lah Yang kita bahas e. besar kita semua Terima kasih warahmatullahi